Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini saya akan promosikan ini. Ini adalah batu akik ruby Karena pink sangat bagus, ini jernih. Ini harganya murah, hanya Rp 50 ribuan. Bisa bayar di tempat atau COD. Ini cukup gede ini, dimensinya sekitar 11 mm. Anda bisa lihat ini. Yang sangat bagus. Ini 50.000, bisa bayar tempat atau COD. Untuk pemesanan bisa Anda tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita akan share kontak WA saya nanti kita ngobrol untuk mengadilkan harga dan pengirimannya gimana. Terima kasih atas perhatian di sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.